Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam channel saya Ardi Nolong Nah kali ini tadi. Saya sudah mereview di depannya Sekarang kita mereview ke dalam Yok, Yongsan ya Ini stasiun dalamnya ini Kita masuk ya Kayak apa di dalamnya Yongsan stasiun itu kayak apa Ini pintu masuknya kawan Ini pintu masuknya Kita lihat Nah ini dalamnya buruk banget ya ramai pengunjung ini di, di dalam biasa ada tempat-tempat toko-toko ada semua ini toko-toko kosmetik buat para perempuan-perempuan ini ada toko kosmetik di depan sana ada rumah makan rumah makan juga ada dan di sini biasa ini itu tiket buat masuk ke metro. Kalau kita pengen ke metro itu pakai situ, maksudnya ke tiket situ ya. Nah ini tiketnya kita dulu, lihat. Nah, ini tempat masuk metro. Kalau kita mau ke metro itu tiket masuknya ke situ. Pakai digital. Yuk kita lihat lagi. di sekelilingnya dulu. Ini tempat duduk pen, menunggu ya untuk menunggu pemberangkatan dan di sini untuk pemberian pemberian yang nah ya di sini juga disediakan charger charger enaknya di Korea itu charger HP itu ada di mana-mana ya disediakan untuk umum jadi keperluan kita tidak terlalu takut untuk kehabisan ah, baterai atau apa. Nah, ini tiket otomatis. Kalau kita mau beli kalau kita apa? mau naik kereta metro, kita bisa belinya di sini otomatis ya. Ataupun isi ulang ataupun penukaran ada di sini. Nih, kayak gini. Di sini. Ini untuk isi ulang. Ini isi ulangnya di sini. Nah, tinggal kita pencet-pencet aja itu. Nah, kayak gitu ya. Yuk kita lihat lagi ke karena lihat di sekelilingnya dulu nanti kita review ke dalamnya ya kalian lihat pusat perbelanjaan digitalnya kayak apa nah, ini yang otomatis untuk kereta yang jarak jauh pembelian tiketnya di sini untuk mengurangi antrian jadi di itu itu disediakan tiket elektrik untuk pembelian secara otomatis jadi kita tidak perlu mengantri lagi nah ada juga yang ini yang manualnya kalau yang kayak nggak ngerti untuk otomatisnya kita bisa ke loketnya ini loketnya kawan jadi loketnya itu enggak nggak terlalu panjang antriannya karena disediakan banyak loket-loket ada yang otomatisnya juga bagi mengurangi jadi mengurangi antrian ya kita lihat lagi fasilitas apa aja yang ada di stasiun kereta korea di khususnya di Yongsan ya hmm, ini deferatur dan pemberangkatan ada terjadwal di sini hmm, ada Yosu Expo ada Iksan ada Yosu Expo Mokpo itu jurusan-jurusannya ya jurusan keretanya itu pakai KTX-KTX ada Mukungwa ada ITX ada ITX hmm. Enggak tahu di sini. nah yuk kita lanjut lagi reviewnya ini di dalamnya kawan kayak ini dalamnya bersih rapi ya Untuk kita lihat di sekelilingnya lagi ada apa fasilitas apa lagi di dalam stasiun kereta ini nah di depan situ ada orang jualan copify ini ada uh, cleaning nya itu di sini one time jadi dia selalu bersih bersih selalu jadi apa namanya bersih terus ya nah di sini mau mau kkp itu di sini ada ada pemeriksaannya ya jadi benar-benar steril di sini ya nah di ini juga ada butik butik atau ada Jual, jual makanan, kalau di rumah itu jual nasi, kawan ya, itu nasi yang ada timnya tapi udah di instan ya, plastiknya. Lalu kita lihat yang lainnya lagi. Itu sebelah nasinya, itu ada lagi jualan, jualan kue-kue depan sana. Biasa ada story -wide. kalau Korea itu identik dengan story juga ada. Eleven ada loteria, ada semua. Nah, ini di depannya itu, ini tempat ruang tunggu ya, ruang tunggu temperatur untuk pemberangkatannya di sini. Adem nah, ya, lagi sebelumnya. Nah, iya, di Korea itu di setiap tempat keramaian itu pasti banyak mesin-mesin ATM ya, yang berjajaran. Jadi kita itu enggak susah mencari mesin-mesin ATM-nya kalau kita-kita butuh-butuh duit atau gimana ya. Nah, yuk kita lihat lagi. Masih banyak. Nanti kita review yang di dalam kitunya kayak apa ya. Nih, ada loteria, ada nongkrong di sini. Ada loteria, ada semuanya nah, depan semua, banyak jual-jual play juga kita lihat lagi hmm. kita lihat dulu kita lihat, kita lihat ya karena itu wajang sih loh untuk lihat. Oh, ya. sini sudah. Di sini tersedia itu banyak jual makanan minuman yang elektro, elektrik ya. Jadi banyak mesin-mesin elektrik untuk penjual kopi. Ini kopi, penjual kopi otomatis. Ini penjual minuman otomatis. Jadi kita nggak perlu ngantri-ngantri Di sini serba otomatis. Ini tempat penitipan barang. Kalau kita mau repot bawa-bawanya, kita tinggal masukin poin kita titipkan barang di sini. cari lagi. Jadi nggak susah ya. Kita kalau pengen kopi atau pengen apa? Nah, di sini juga jual roti-roti. Roti. Namanya apa tuh? Busan. Ini itu emuk. Wow, dari makanan Busan ya Biasanya ini kayak semacam odeng ya, siput. Kalau busan itu identik dengan laut, jadi kayak siput gitu. Ini lihat -lihat sana. Jual. Nah, ada juga jual-jual boneka di sini. Kalian lihat-lihat ya, jual boneka. Ada jual-jual boneka. Ada macam-macam ya. Wow. Kita bisa lihat ada jual-jual boneka, baju-baju, ada semua. Ini di dalam stasiunnya. Nanti kita lihat lagi di sisi lainnya. Coba kita lihat-lihat dulu aja ya. Tuh, masuk. Nah, kayak gini kalau. oleh oleh keluarga itu banyak tersedia. Harganya itu relatif murah. 5000. Ini boneka boneka kakao ya. Nah, kita lihat lagi senangnya. Ini sudah semua. Kita lihat. Nah, untuk <tuh> untuk stasiun Yongsan kita cukup sampai di sini ya kawan nanti kita lihat lagi keseruannya di di Seoul ini ada apa-apa lagi kita lihat ya Nah semoga teman-teman yang ada dimanapun yang ingin tahu Korea ataupun ingin tahu Yok Yongsan Kayak apa sih perbedaannya Yogyakarta yok Indonesia? Kalau stasiun Indonesia dengan stasiun Korea itu kayak apa? Nah, ya, inilah teman-teman bisa membandingkan sendiri. Semoga bisa apa namanya, berbenah lah ya istilahnya. Ya, kalau dirasa baik, ya kita ikuti. Kalau kurang baik, ya kita jangan ikuti. Semoga channel saya bermanfaat untuk teman-teman semuanya yang ada di manapun. Ya.